Ini coy, ini coy, ini coy. lah dikit lagi nih, aduh, ada yang nyapain. Ah, ajaran semua. <gak> Kocak itu memang meninggal sama teng coba Ayo lari, lari lari lari lari lari lari lari lari. Ayolah kerja kerja kerja kerja. Malah pendangkalan nih. Aduh main cepet dong, doh doh doh doh. Wih atas nggak ada yang isi loh. Di mana cuy? atas itu mana atas malah di bawah dua. Tas coy, itu coy, olah pada parlemen malah ini. atas nggak ada yang jaga ya? Aduh, masa gua yang jaga, coy, coy, sini barang lah. Allah ya, Dora fake lagi meninggalkan permainan. Waduh, itu ditultinya kemana itu lancar-lancar Nih dulu cuy Nih nih nih nih Waduh waduh waduh waduh Uh, hampir aja ketabrak iya di titik-titik itu alamak Alah, ada list ini coy hmm. kena ulti lancar langsung meninggal ya. ayo sini mana lagi cuy? gue sendirian loh gak ada yang itu ada yang namanya loh. Coba salah nge-judge, ya. Ya dalamnya. MM-nya noob. No, no, no. Susah banget kalau MM-nya noob. No, no. Harusnya <laughs> gua yang jadi MM coba. Ini coy, ini coy, ini coy. Alah dikit lagi nih, aduh gak ada yang nyapain Ah, ya, ajaran aja semua <guluh> Kocak itu emang, ah, Meninggal sama tank, coba Emang, um. emang um. um. um. Ini detailnya nih susah kalau misalkan enaknya nggak bisa main kayak gini Kukul terus yang ngekill coba Hella, hella, hella, Dikit lagi, Ih, kok bisa kayak gitu ya, mental ya. <tuh> main, main, main aja, loh. Tahan. Love itu apa sih? Lelat kali? Aduh. Berarti kaya salah dia. Gagak ngerti lagi. Main live? Aja. Live itu apa? Lelat kali? Weh, ditabrak itu. Johnson dari mana coba itu? Aduh susah nih susah AVK 1 MM nya kagak bisa main Aduh susah nih susah nih Berat berat berat Time main live game gak ngerti Live itu apa chill Let kali Add game Game terlambat, artinya <gerına look at olmayan> game terlambat. Aduh, udah pada nyok, tower utama coba tuh. Ini doranya fix nih. waduh uh, aduh, aduh, disedot. Allah Allah Allah alah, alah, alah, alah, alah, Allah Allah alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, Gimana momen kalau lagi ini? Caranya, cuy! Ya udah deh, kadeh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aja untuk video kali ini subscribe terima kasih see you